Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya dan Semua channel Indonesia Kamera Oke kali ini saya akan membahas tentang Rekomendasi Kamera mirrorless Buat kalian para pecinta mirrorless Yang lagi bingung Mau pakai apa Oke gak usah lama-lama langsung aja kita bahas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 sini kameranya ada Fujifilm X-A3. Sebenarnya ini tuh warnanya pink, tapi kita pakaiin um, karet bodinya biar nggak kelihatan. Pak, ya, biar kelihatan bagus aja gitu. Terus, kalau ini ada Sony A6000, jadi buat kalian, kami rekomendasikan kalian pakai Fujifilm X-A3 atau Sony a 6000 Kenapa? Karena dua-duanya ini sama-sama bagus dan ada kelebihannya juga kalau Fuji ini kelebihannya yaitu kalau dipakai untuk foto apalagi kalau foto foto beauty gitu dia bagus banget makanya kenapa alasannya para mua lebih suka pakai Fuji X A3 karena hasilnya itu loh, yang bikin kita itu kayak wah bagus banget gitu apalagi kayak buat kita kalau Sonya anak merengguy ini kelebihannya dia bisa difoto sama video, tapi lebih banyak um, para fotografer itu enggak pakai bodi foto, tapi para videografer pakainya untuk di video. Jadi ada kelebihannya masing-masing juga. Dan Sonya anak merengguy ini sudah dilengkapi dengan sensor, jadi kalian nggak perlu pindah-pindah ke mau ke viewfinder-nya atau mau lihat, mau lihat dari layarnya kalau di Fuji ini kekurangannya, dia masih belum ada viewfinder-nya, jadi dia masih bisa tampil di layar aja tapi kalau Fuji x 3 ini dia udah touchscreen, jadi kalian bisa um, pilih fokusnya, pilih fokusnya, itu langsung di disentuh aja, kalau kalian ma kalau kalian lagi take video okay. kemudian untuk Sony a 6000 ini di videonya dia udah full HD jadi kalian gak usah bingung-bingung juga Kalian gak perlu apa ya radu. Dia udah bagus banget Kalau mau dibuat untuk sinematikan Kalau di Fuji ini Buat video dia bagus Tapi um, Kebanyakan pakainya untuk di Tapi sama-sama bagus Dia udah HD juga Oke teman-teman Buat kalian Gak usah bingung Langsung aja kalian Pilih kalau lebih suka tim atau karena dua-duanya ini sama-sama Kesayangannya para fotografer Apalagi Sony A6000 Dia Selain Sony A6000 Dia ada juga yang A6400 Itu lebih bagus juga Oke sampai di sini Pembahasannya kali ini Kalau ada kekurangan dan kelebihan Mohon maaf sebelumnya Kalian bisa tambahin di kolom komentar Kalau ada kekurangan Saya Aisyah pamit undur diri Terima kasih Bagi sudah menonton Salam Sahabat fotografi Videografi Indonesia. Kamera Salam, Salam.